L.A. Kartini Ma'aruf Amin Siapa lagi ya? Muhammad Amin Saya kurang hafal Karena Garuda lewat pas perang Ngambangnya Garuda karena garuda itu seperti Ir. karena dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Sebeka! Merdeka! Sebeka! Nama saya Hermina Selangur biasa dipanggil Minah saya berasal dari Halmahera Utara Nama saya Maria Chelsea, saya asal Kalimantan Barat. Perkenalkan nama saya Astrid saya berasal dari Halmahera Utara. Nama saya Natalia Lalu, asal dari Sumer Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan nama saya Yospa Kamaregi, saya dari Papua. Halo, nama saya Dino, asal saya dari Halmahera Utara. Insinyur Soekarno Muhammad Atta. Tidaknya BJ Habibi, terus bang bang yang ada yang, yang, ada yang RRTN, Nomor 6 Pak Jokowi Nomor 7 Pak Jokowi Jadi sini Soekarno, Maruf Amin Terus.. Siapa lagi ya? Hmm... Sepungo mau? Hmm... Megawati, Terus.. Siapa lagi ya? Ah siapa lagi? Siapa siapa? As, tidak tahu lagi. Yang pertama uh, Soekarno, kedua uh, Soeharto, tiga B B.J. Habibie, Abdurrahman, uh, Megawati Soekarno, Susilo Bambang Hidayono, sama Presiden Jokowi. Presiden pertama Soekarno, kedua Soeharto, ketiga Abdurrahman Wahid, keempat B.J. Habibie, kelima. Megawati Soekarno Putri, ke Susilo Bambang Yudhoyono, ketujuh Jokowi Dodo. Jokowi Muhammad Amin. Jokowi Muhammad Amin. Masa siapa Satu, <tuk> Presiden IR Soekarno. Dua, saya kurang hafal. Sampai dengan saat ini, Republik Indonesia memiliki tujuh orang presiden. Ketujuh presiden tersebut adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terkini ialah Joko Widodo. Satu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Eh. Ya, kebijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. salah. Satu ketuhanan Yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kira yang dipimpin oleh hikmat dalam kejujuranan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. kira, kira yang dipimpin oleh hikmat kejujuranan dan permasyarakatan perwakilan. 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang hadir dan beradab tiga kemanusiaan eh, eh. kemanusiaan adil eh, dua kemanusiaan adil beradab tiga kemanusiaan sosial eh. ah lupa kan satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kermusawaratan keadilan so sosial lima kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat yang berisi ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Garuda lewat tas perang. karena garuda itu melambangkan kuat dan gagah lambangnya karena Garuda itu sangat kokoh kuat seperti Ir. ir Soekarno. Dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Nah, Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal dalam mitologi kuno sebagai kendaraan Dewa Wisnu nih yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. W.R. Ridolf Supratman W.R. Supratman W.R. Supratman W.R. I.R. Soekarno. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia yang diciptakan pada tahun 1928. Pencipta lagu ini ialah Wage Rudolf Supratman. Gugur bunga. Gugur bunga. Gimana? nggak tahu lagu nya. Enggak tahu. Ah, bunga. Gugur bunga. Saya tidak tawur lagunya nih. Lagu gugur bunga. Tu lagu apa ya? Lagu Gugur Bunga kerap diperdengarkan di Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Lirik lagu ini ditulis oleh Ismail Marzuki yang merupakan seorang komponis legendaris dari Indonesia. Nuansa kesedihan menjadi karakter khas lagu Gugur Bunga. Nah, sekian ya dari Apaya Minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.